Presiden Korea beli Hyundai Casper, akhirnya konsumen menyerbu dealer dan satu hari terjual 19.000 unit. resmi diluncurkan inilah SUV terkecil sekaligus mobil Hyundai Casper termurah di dunia mulai harga 13,85 juta won atau setara 167 juta rupiah harga ini tentu sangat menggiurkan terutama untuk anak muda yang baru mulai membeli mobil sendiri dan Hyundai Casper 2022 ditujukan untuk generasi milenial sehingga bahkan pembuat mobil Korea ini menawarkan sesuatu yang unik untuk Casper Emang, pengumuman harga Hyundai Casper diberikan seminggu sebelum rilis resmi. Dan saat order dibuka, Hyundai langsung dibanjiri calon pembeli yang menurutnya pada hari pertama setelah pengumuman harga sudah ada sekitar 19.000 unit. Casper telah dipesan dan sebagai mobil pertama kali dikembangkan, diproduksi dan dipasarkan di negara asalnya, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in juga telah mencatat satu dari ribuan pesanan. Menurutnya, ini adalah bukti kepala negara atas hasil yang telah diraih rekan-rekannya untuk mengharumkan nama negara. Lantas seperti apa model SUV murah Hyundai? Kita simak videonya. Lansir channel youtube insulten.com pada tanggal 13 September tahun 2022, Hyundai Casper memiliki dimensi panjang 3595 mm, lebar 1595 mm, dan tinggi 1575 mm. Tidak jauh dari skala LCGC di Indonesia. Hyundai Casper telah mengejutkan dunia dengan penampilannya yang hampir tidak terpikirkan oleh pabrikan lain yang memang pantas untuk istilah muda saat ini. Misalnya, dari depan, ia memiliki lampu depan bundar yang terintegrasi di sekeliling DRL LED. Lampu utama juga menyatu dengan grill, bentuknya juga sangat unik. Lalu di bawah kap juga ada lampu indikator tapi lampu sein. Desain belakang tak kalah unik saat Hyundai menempatkan lampu rem tepat di bawah kaca, bentuk yang jarang digunakan mobil lain. Lalu di bemper juga ada lampu bulat lagi. Secara umum, Bentuk Hyundai Casper menyerupai SUV berkat kehadiran lebih banyak penjual di setiap lekukan ruang roda. Kemudian di bagian atas juga ditambahkan rack. Yang menarik adalah jika melihat Hyundai mungil dengan sunroof ini, tentu saja menjadikan Casper sebagai mobil terkecil dengan harga terjangkau dengan sunroof. Dari segi ukuran bodi, Hyundai Casper sebenarnya lebih kecil dari Toyota Agya atau Suzuki Ignis, keduanya merupakan SUV kecil. Namun, Hyundai telah menangani ruang kabin yang terbatas dengan beberapa trik untuk memberikan fleksibilitas luar biasa pada interior mobil ini. Misalnya, kursi penumpang dapat dilipat rata dalam keadaan ini, sehingga pengemudi dapat dengan mudah meletakkan bagasi dan menjaga kursi belakang tetap tegak. Namun nyatanya, jok belakang juga bisa dilipat rata sehingga kompartemen bagasi mencapai 301 liter. Selain memberikan interior yang fleksibel, Hyundai juga mendesain Casper dengan teknologi paling mutakhir karena Casper ditujukan untuk anak muda perkotaan yang membutuhkan kendaraan untuk kehidupan sehari-hari. Dan kabinnya juga sudah banyak terintegrasi dengan teknologi kekinian. Sementara itu, perangkat hiburan tersebut memiliki layar berukuran 8 inci yang berdiri tegak di dashboard dan mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Selanjutnya, dashboard digital, AC memiliki kontrol iklim otomatis dan ada beberapa port USB di kabin. Meskipun kecil dan dianggap sebagai mobil murah, Hyundai telah melengkapi Casper dengan fitur keselamatan yang komprehensif dengan fungsi ADS, termasuk cruise control adaptif, peringatan tabrakan ke depan, assist lane keeping assist, dan 7 airbag untuk melindungi pengemudi dan penumpang. spesifikasi, Casper Hyundai 2022 menggunakan dua pilihan mesin yang masing-masing berkapasitas 1 liter, berjenis 1 liter Smart Stream yang memiliki tenaga puncak 76 peta detik dan torsi 95 Nm. Lalu mesin keduanya 1 liter kapatur bucas yang sanggup menghasilkan tenaga 100 peta detik dan torsi 172 Nm. Nah ini yang menarik karena Hyundai Casper 2022 adalah produk global, jadi bukan tidak mungkin mobil kecil ini juga bisa masuk ke Indonesia. Jika melihat spesifikasinya saat dirilis di Indonesia, Hyundai Casper akan bersaing ketat dengan Suzuki Ignis, Toyota Rise, dan Daihatsu Rocky.